yang lain yang spesial. Kita bukan hambanya nya Ramadan, tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala yang continue yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halu wah sahabat Lestie Lovers, Be Lovers dan Les Lar love Lovers di mana pun kalian berada.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 info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Leslar diawali persahabat ya dengan momen cidukan di Bandung ketemu fans seneng banget nih Alhamdulillah persahabat ya begitu banyak tentunya antusias warga dan fans di Bandung saat bertemu dengan Leslar apalagi al fatih yang selalu jadi pusat perhatian banyak orang aduh Masya Allah sehat selalu ya untuk Leslar family dan kita semuanya Mudah-mudahan selalu bahagia, Masya Allah, Amin. postingan ini pun, berhasil banget ya, begitu banyak menuai banyak komentar. Di dari om dian Masya Allah, Abang Gemas, Nyapa Fans, Sehat-Sehat, Family Leslar, Amin, Allah, Amin. tunggu vlog lembangnya Wah, Masya Allah. Semua orang juga menunggu banget ya vlog dari Leslar di Bandung kemudian juga persahabat, informasi penting mengenai ajang SCTV Music Award kali ini informasi resmi dari L2W. informasi like media sosial silahkan geser untuk melihat semua postingan di media sosial untuk SCTV Music Award 2023 kita simak persahabat untuk tentunya video klip paling ngetop persahabat ya guna Lesti Kejora Alhamdulillah mendapat Voting 28.147 votes. Bismillah persahabat ya Bunda Lesti Alhamdulillah unggul di video klip paling atap Kemudian kita lihat juga untuk penyanyi dangdut, Alhamdulillah Bunda Lesti kejuara pun persahabat ya Tentunya unggul mendapat voting 901.688 votes. Untuk kategori like dangdut paling ngetop Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti mendapat 439.127 votes Untuk like di facebook Bunda Lesti kejuaraan juga tentunya masih unggul persahabatnya Kita simak juga untuk kategori video klip Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti kejuaraan pun masih unggul jauh Dengan voting 4,3000 ribu Kemudian untuk penyanyi dangdut, alhamdulillah Persabatan Muda Lesi Kejara juga unggul jauh dengan voting 4,6000. Kita tentunya persahabat ya selalu mensupport yang terbaik buat Bunda Lesti. Kita yakin bismillah semuanya unggul di nominasi manapun Bunda Lasi akan membawa pulang malam hari ini Piala Penghargaan SCTV Music Award 2023 Kemudian persahabat ya Ada tambahan untuk nominasi Bunda kejora Alhamdulillah masuk di kategori Penyanyi paling sosmed Cara vote kategori penyanyi paling sosmed Via sosial media di Instagram Twitter dan Facebook Itu berikan like pada salah satu foto penyanyi favoritmu Ini dukung wajib persahabat ya kita simak untuk mekanisme atau cara voting penyanyi paling susmed SCTV Music World 2023 langsung diinformasikan oleh SCTV. Di antaranya yang ya, kalian harus like salah satu foto penyanyi favorit kamu di Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, TNC vote menyanyi paling susmed SCTV Music World 2023. Diantaranya voting di media sosial dilaksanakan melalui Twitter, Facebook, dan Instagram Dengan memberikan like pada salah satu foto penyanyi favorit kamu Berikutnya periode voting adalah tanggal 9 Mei 2023 Pukul 00.00 .00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat yang dicatat persahabat untuk periode votingnya. Kemudian hasil voting penyanyi Paling Soulmate bersifat mutlak. Selanjutnya yang terakhir informasi lengkap mengenai voting kategori penyanyi paling Soulmate bisa dilihat melalui akun sosial media CTV. Yang tentunya kita harus garis bawahi hasil voting penyanyi paling Soulmate ini bersifat mutlak. Mudah-mudahan persahabat tidak ada tentunya kecurangan ya di kategori penyanyi paling Soulmate. Mudah-mudahan Bunda L Menjadi pemenang dan borong 4 piala sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023 Kemudian kita simak juga Pak, Sahabat ya Ada momen saat ditanya nih Papa B Ini momen saat main bola semalam Ditanya wartawan ada persiapan untuk menyiapkan lagu untuk SCTV Award Ini mengenai Bunda Lesti ya, yang akan tampil malam hari ini Papa B menjawab gak tahu Belum tahu kata Papa Bilar Lagu lesti ada karena dia ini memang special guest kan katanya tuh persahabat kita lihat juga nih tentunya pak papi menyampaikan pasti akan ada lagu yang akan dinyanyikan jangan lupa saja tentunya persahabat ya pak papi tentunya mengajak untuk semuanya buat melihat penampilan lesti di ajang SCTV World 2023 dan juga ada sebuah pertanyaan nih persahabatnya dari wartawan kepada Papa B Bang B Bang B nemenin nggak besok nih ya? Papa B menjawab enggak masih ada yang harus saya uruskan Tuh, malam hari ini Papa B tidak menemani Bunda Lesti ya sudah diinformasikan bahwasannya Papa B ada urusan yang harus diselesaikan kita simak juga begitu banyak tanggapan dan komentar yang diberikan salah satunya dari Kak Rosa Semoga besok lancar borong piala, nggak semua pekerjaan harus berdua-dua terus kayak lubang hidung Yang penting saling doa, saling support tuh mudah-mudahan Tentunya Leslar selalu sehat bahagia dan bismillah Bunda Leslie borong piala penghargaan sekaligus Empat piala di ajang SCTV Music World 2023 malam hari ini Kemudian kita lihat juga persahabatnya ada momen spesial bahagia banget nih untuk warga Konoha semalam ternyata Bunda Lese Kejora jemput Papa B ini Masya Allah teman istri tercinta jemput suaminya senantiasa dalam lindungan Allah dijauhkan dari manusia-manusia setengah gila di muka bumi ini Amin Masya Allah Doakan <tuh> support dan dukung yang terbaik ya buat lesla